oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya sini Rudy Adam seperti biasanya kita akan kembali mereaksen video-video populer buat teman-teman yang baru pertama kali nemu channel ini silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya sesuai judul di thumbnail kita akan mereaksi video yang berjudul diakui dunia Indonesia luncurkan radar penghacur Ukraina ambisi NATO Kandas jadi penasaran? Mari kita langsung reaction videonya. Let's go! Radar GCI menjadi satu di antara sederet alutsista yang dipamerkan dalam rapat pimpinan Kemenhan tahun 2022 yang berlangsung di gedung Kemenhan di Jakarta. Alutsista ini merupakan bagian dari produksi konsorsium badan penelitian dan pengembangan Kemenhan... ...yang melibatkan PT Len Industri Persero, LAPI ITB, Radar Telekomunikasi Indonesia. Radar ini juga bagian dari program command, control, communication, computer, intelligence, surveillance, and reconnaissance. Radar ini dilengkapi command and control... Ketika beroperasi, pengontrol radar GCI dapat memberikan pengarahan dan pengawalan terhadap pesawat tempur dalam melakukan pencegatan atau intercept. Dengan kemampuan tersebut, radar GCI mempunyai peran krusial dalam membangun Network Centric Warfare, sebuah metode peperangan yang berbasis pada konektivitas jaringan komunikasi dan data secara real time dari markas ke unit tempur dan sebaliknya. Dikutip dari laman land.co.id, dalam pencegatan pesawat musuh dibutuhkan identifikasi visual menggunakan pesawat pencegat atau buru sergap. Saat melakukan tugasnya, pesawat pencegat ini membutuhkan peran penuntun radar GCI yang menjadi salah satu alutsista utama dalam operasi pertahanan udara. Sementara, pengerahan pesawat pencegat disesuaikan dengan karakteristik sasaran udara yang dicurigai. Jika target berkecepatan terbang tinggi, yang dikerahkan pun pesawat berkemampuan terbang supersonik atau sebaliknya. Pengerahan pesawat selain untuk melihat sasaran secara visual, juga untuk melakukan penggiringan, pengusiran, atau pemaksaan mendarat, bahkan penghancuran. Dikutip dari airspace tandahubungreview.com, pengontrol radar GCI bekerja atas perintah Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional Pangkosek Hanudnas, dalam pelaksanaannya, operator radar GCI harus bisa menghadapkan satu pesawat buru sergap untuk mengatasi paling tidak dua pesawat udara lawan, atau dua pesawat untuk minimal tiga pesawat musuh. Karena itu, operator radar GCI memiliki kemampuan yang tidak sembarangan. Selain harus mengantongi sertifikasi, operator radar GCI juga harus mempunyai kemampuan mengatur pesawat buru sergap dalam perang udara secara terbuka. Suksesnya industri radar ini membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara strategic partners dan kegiatan litbang Yasa dalam negeri, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi industri.co.id. Pengembangan pusat industri radar nasional bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah NKRI, penguasaan dan kemandirian teknologi, pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan regional, hingga dapat menggerakkan perekonomian di Indonesia. Pembangunan industri radar nasional dapat meningkatkan gross domestic product dan pertumbuhan perekonomian dengan mengurangi impor, menumbuhkan investasi dan orientasi ekspor ke depannya, dan menciptakan tenaga kerja. Selain itu juga dapat melakukan penghematan devisa melalui kontribusi industri-industri lokal, kontribusi pajak, serta menjadi supply chain pada skala pasar regional. Dan tentunya akan meningkatkan kemandirian teknologinya. Menurutnya, PT.Len Industri sudah memiliki kompetensi, pengalaman, kualitas SDM, fasilitas penunjang, serta portofolio kegiatan penelitian dan pengembangan, perbaikan, dan integrasi sistem radar milik TNI hingga integrasi radar cuaca milik BMKG. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan audiensi dengan stakeholder terkait seperti Wamen Kementerian BUMN, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Kemenhub. Direktorat Kemehan yang semuanya sangat mendukung rencana pembangunan industri ini. Radar adalah teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Radar dapat diaplikasikan ke banyak bidang, seperti sistem penerbangan, prediksi cuaca, navigasi pelayaran, kepolisian, penelitian, deteksi benda luar angkasa, hingga kemiliteran. Penambahan radar pertahanan mutlak dibutuhkan dalam mengantisipasi dinamika dan konflik yang mungkin terjadi seperti di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Kebutuhan domestik dan regional terhadap pembelian dan spare part radar militer maupun sipil dinilai tinggi. Di pasar domestik saja, potensi pasar diperkirakan mencapai 33,3 triliun rupiah meliputi radar GCI radar cuaca, radar airborne, radar airport surveillance, hingga naval radar. Di dalam negeri, Indonesia telah memiliki konsorsium litbang yasa radar GCI Balitbang Kementerian Pertahanan yang melibatkan PT. Len Industri, PT. LAPI ITB, dan Info Global. Radar buatan Indonesia bertajuk Vera NG yang dipakai Rusia di Ukraina diklaim bisa mengidentifikasi dan melacak pesawat siluman serta target hipersonik. Buktinya, Vera NG berhasil mengidentifikasi dan melacak jet tempur siluman F35 milik Amerika Serikat di dekat perbatasan Cina pada tahun kemarin. Dilihat dari presentasi produknya, kemampuan radar Vera NG memang luar biasa. Radar ini bisa mendeteksi 200 sasaran sekaligus dan memiliki 10.000 identitas sasaran di database-nya. Mulai dari jet tempur stealth, drone, tank, kapal perang, sampai benda apapun yang terbang di langit seperti burung sekalipun, bisa dideteksi dengan detail oleh radar VERA-NG. Selain itu, radar VERA-NG juga dapat mengendus gelombang komunikasi, data link, radar altimeter, radar cuaca, radar early warning, radar deteksi, dan aneka gelombang elektromagnetik yang terpancar atau diterima pesawat deteksi bisa dilakukan dalam radius 400-600 meter dengan tampilan tiga dimensi menurutnya di bidang radar land industri sudah memiliki kompetensi pengalaman kualitas SDM fasilitas penunjang serta portofolio berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan perbaikan dan integrasi sistem radar pertahanan milik TNI Indonesia Oke teman-teman itulah dia video yang telah kita reaksi bersama-sama ya Jadi kalau menurut pendapat saya ini kemajuan yang sangat pesat Di bidang pertahanan negara Republik Indonesia kita ini selama ini ya Ini adalah suatu kemajuan dan suatu teknologi yang patut diacungi jempol Tapi ada suatu video ini yang saya tidak suka Yaitu judulnya <laughs> Judulnya itu clickbait teman-teman ya Ketidak kesesuaian antara Thumbnail dan isi videonya Oke okay lah Jadi buat teman-teman Silahkan berikan pendapatnya Di kolom komentar Oke okay, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan share video ini Jangan lupa subscribe juga teman-teman Karena subscribe teman-teman Dukungan teman-teman itu Bisa menjadikan harga beras saya di rumah Oke okay, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh